Ini Suzuki Celerio, Toyota Akea jadi kehilangan penampilannya, harganya 100 juta rubel. Ini baru saja diproduksi, Suzuki Celerio tersedia dalam 5 warna antara lain blue, biru, white, putih, orange, orange, silver, silver, black, hitam. Into Suzuki Celerio adalah city car yang diproduksi oleh pabrikan Jepang Suzuki. Mobil ini pertama kali diluncurkan pada Februari tahun 2014. Data dihimpun insulteng.com kamis tanggal 6 Oktober 2022 Pendatang baru di segmen mobil LCGC dengan perpindahan mesin 1200 cm3 dari pabrikan Suzuki, kini sedang dalam perjalanan. Menurut laporan, ini akan bersaing dengan trio LCGC andalan Suzuki, Brio, Ayla dan Aqya. Come we'll on. Right Suzuki langsung merilis salah satu support beam untuk Suzuki Celerio. Suzuki Celerio adalah mobil kecil yang menarik penggemar LCGC di Indonesia. Dengan desain dan tampilan yang lebih sporty, Suzuki Celerio semakin populer di India. Seperti apa spesifikasi dan performa Suzuki Celerio ini yang dikabarkan menggemparkan pasar Honda Brio dan mitranya? TNT Corner YouTube melaporkan bahwa eksterior Suzuki Celerio generasi kedua bahkan lebih menarik dengan hasil yang disesuaikan, menjadikannya saingan Brio, Ayla dan Agya. Generasi terbaru ini memiliki desain baru yang segar. Di bagian depan, grill terlihat lebih bagus. Desain bagian belakang juga dibuat dan didesain lebih modern seperti Suzuki Baleno. Suzuki Celerion lampu depan memiliki desain modern, namun tetap menggunakan bohlam halogen. Lampu utamanya sekarang berbentuk segitiga. Kedua lampu utama dipadu dengan logo utama di tengah, yang membuatnya semakin cantik. mobil ini juga hadir dengan desain grafis nomor 69 yang populer di Indonesia Suzuki Celerio kali ini terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya mobil ini sangat cocok sebagai eyecatcher di jalanan Interior Suzuki Celerio cukup mewah dan lapang saat Anda melangkah masuk. Suzuki Celerio juga dilengkapi dengan fitur-fitur menarik. Salah satunya adalah panel audio berwarna hitam dan lampu digital oranye yang membuat penumpang nyaman. Satu hal yang menarik dari mobil ini adalah dilengkapi dengan ABS, sehingga pengereman pasti lebih nyaman. Mobil ini juga dilengkapi dengan immobilizer e untuk mencegah pencurian.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 Performa Suzuki Celerio terletak pada mesin berkapasitas teknis 1200 cm3, tenaga 83 hp, dan torsi 113 Nm. Harga Suzuki Celerio bervariasi sesuai dengan tipenya. Suzuki Celerio sendiri memiliki dua tipe yaitu matik dan manual. Bicara soal harga, mobil ini cukup terjangkau di India Sobat. Dilihat dari harganya, mobil ini dibanderol dengan harga 90 jutaan di India. Kita tunggu saja mobil ini sampai di Indonesia Sobat. for you, tell me why you left me